Oke okay guys, ini detik-detik kita mau rapat ke pulau nya guys. Detik, detik kita mau lihat titik lokasi di mana kita berhentinya apa guys. Kita nengok suasana di mana titik pemberhentian di pulau Panjangnya guys. Sekarang. Kita tengok Gimana cara masuknya Karena ada gosong batu Besar kali guys Jadi kita menghindar Supaya masuk ke Teluknya guys Teluk pantai Pulau panjangnya guys Kita menghindari Batunya guys Ada dangkal jadi kita putar aluan uh, Kita masuk dari arah sebelahnya guys Oke okay, guys Kita saksikan sampai guys Oke okay, guys Oke okay, guys Inilah Suasananya kami sudah merapat Dan sampai di pinggiran Pantai pulaunya Guys kami akan menurunkan barang-barangnya guys Inilah suasana Kami telah merapat di pulau panjangnya guys Suasananya guys nah, Kami akan mempersiapkan penurunan barang-barangnya Untuk kami siapkan untuk masak-masak siangnya guys Dan kelengkapan untuk bakar-bakar ikannya, ya, guys. Oke, guys. Oke, guys. Ini Andres mau beri contoh bertahan hidup di pulau. Nah, kalau tidak ada kapulau, di apa? Kapulau, kapilau di rumah, Ada kapilau di hutan? Ini Andres belajar bertahan hidup di pulau terpencil. Mana Panres? Ya, iya. Ya. Ini pertama saya ya, pulau panjang. Ya. ya, pulau panjang melewati pulau pendek. Ah, ini Pak Sibiono memang ahli dia hidup Ketan bertahan di, di pulau. Ikat mengikat kan, dia. Kar mengikat. Ah, ini Pak Sibiono namanya nih. Ya, ahlinya jepit-mejepit. Ah, jepit-mejepit. Ah, Sibiono. Sibiono. Sibiono. Ini deh, guys. Sibiono, guys. Ah, ini coba Andres perhatikan cara mengikatnya tuh Andres. Udah nih, saya itu lagi dikat. Coba Andres coba bagaimana cara membakarnya? Coba Andres praktekan. Ayo, Panres, coba, coba satu dulu dikat. belum ada parah. Bagaimana Panres? ya punya saya ya. Oke okay guys Kita mulai membakar Tempurungnya guys Untuk persiapan Kita bakar ikannya Dan Masak lemangnya guys Dan Inilah guys suasana Di pulau Panjangnya guys nah, Ini Pak Subiyono sedang menyiapkan tempurnya, guys. Nah, suasana pembakarannya, guys. Nah. Nah, Di sana ada juga Pak Ismail seksi pembakaran Lemangnya, guys. Nah ini Pak Ismail nih dia ahli tentang bakar lemang dia guys. Dia udah seksi bakar lemang yang ditugaskan. Dia sudah pandai bertahan hidup di pulau. ah itu Pak Sibiono tuh. Itu seksi pembakaran ikan dia. Oke guys dia lagi ketawa-ketawa guys. Oke guys. Nah, apinya udah mulai membesar guys ini pak ismail nih nah, ini guys uh, hasil pancingannya guys persiapan ikannya guys nah ini guys hasil pancing tadi guys tidak kita lupa kita, kita shot guys nah, inilah alhamdulillah kita bakar ikan untuk sambil bereaksi di guys nah, Mulai Pak Sibiono Hati-hati Pak Sibiono Oke ya Aduh hati-hati Pak Sibiono Jatuh apinya baranya aduh Pelan-pelan Pak Sibiono Oke guys Ini ikannya guys Aduh Ya kita pindahkan apinya guys Pelan-pelan dengan tempurung kita bakar dengan tempurungnya. Oh. Lemangnya udah mulai mendidih guys. Oh. Ah, ini Pak Ismail nih. Memang ahlinya. Ah. Besar apinya guys. Pelan-pelan kita pindah. Sobiono dengan giatnya, guys. Oke, okay guys, kita saksikan. Kita tunggu masa lagi, guys. Oke, okay guys, inilah suasana pulaunya, guys, yang masih asri, masih rimbun, dan suasananya, guys. Nah, inilah kapal Robin kami, guys, yang tadi telah sandar. Nah, suasana pantainya di sini guys Begitu indah suasananya guys Beginilah Masih terjaga Keasrian pantainya guys Oke guys saksikan video selanjutnya guys Jangan lupa like komennya guys Di channel Muhammad Riyadi guys